sini inilah aktivitas di sore hari di SDN yeah. kosong pagi ya turnamen antargang guys para bocil-bocil semua nih guys tuh gugolin gawang ya tuh satu sama tuh para bocil semua ya aktivitas